Jajaran Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya menangkap selebgram Dea Onlyfans. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus dugaan konten syur atau porno. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Aulia mengamini jika Dea ditangkap oleh pihaknya. Kami baru saja mengamankan atau pernah dengar atau sering lihat bahkan dengan situs Dea Only Fans, kata Kombes Aulia kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Aulia menyebut penangkapan dilakukan semalam. Dea diamankan di kawasan Malang, Jawa Timur. Diamankan tadi malam di Malang kami amankan dan dalam perjalanan ke Jakarta, Beber Aulia. Lebih jauh, Aulia belum membeberkan lebih detail mengenai penangkapan ini. Pasalnya, pihak kepolisian baru mengamankan Dea. "Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena masih dalam pemeriksaan," pungkas Aulia.